Seorang hamba, setiap orang di antara kita bo yo seharusnya mencoba setiap saat bercermin. Ya Allah, wajahku sudah banyak berubah, usiaku bertambah. Padahal teguran serikah sampaikan kepadaku ya Allah lewat ayat-ayatMu, lewat sabda dari Nabi Muhammad SAW, lewatlesan para ulama kami ya Allah, tabun terkadang hatiku mengeras. Seolah tak membekas teguran tadi Ya Allah beri aku kesempatan Untuk kembali berbenah diri Ini yang jarang kita mohonkan Kepada Allah Rabi al Seolah merasa nyaman Ah masih ada hari esok Masih ada di siang Masih ada sore Masih ada malam Tidak Tidak sama sekali Ada si Fulat Allah beri kesempatan panjang umur 40 tahun 48 tahun 50 tahun 55 60 Beragam Dan semua tidak sama Lihat saja temanmu yang dulu bersamamu, siapa yang mendaluhimu? Boleh jadi engkau mendalui mereka atau mereka mendalui dirimu. Antara sabik dan lahekt itu yang kita harus pahami. Lihat di sini mereka Allah puji yang mereka bersegera berbuat kebajikan tidak melepaskan setiap peluang dan kesempatan karena mereka sudah mengenal Allah, mengetahui kewajiban yang harus mereka. Kerjakan untuk Allah. Faatahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin.